Tadi sudah dijelaskan bahwa HIV itu tentang virus yang menyerang kekebalan tubuh. Swap Antigen Jadi eh, kami harapkan Partisipasinya eh, Sukarela Teman-teman, Bapak Ibu Sekalian yang hadir pada Pagi hari ini Bisa ikut eh, berkontribusi Dalam pemeriksaan HIV dan swab Antigen Yang dilaksanakan Oleh tim kesehatan UPTD Puskesmas Perunas II Bootsnya ada di belakang saya Silahkan ada souvenir cantiknya juga dari Gaya Patriot, juga nanti ada snack dari kami. Jadi silahkan, nggak usah ragu-ragu, nggak -ragu, usah malu-malu. Uh, karena kami uh, tetap mengedepankan privasi yang akan dipegang oleh teman-teman uh, tim kesehatan. Nah, jadi jangan khawatir, uh, nanti teman-teman akan uh, terekspos dan sebagainya. Jadi Tetap walaupun kita melakukan pemeriksaan uh, di area terbuka seperti ini, kami menjamin uh, kami melakukannya sesuai kode etik. Jadi jangan khawatir, silakan uh, datang ke putus kami melakukan pemeriksaan uh, HIV dan antigen. Mungkin itu saja dari saya, uh, kami harapkan kegiatan hari ini bisa uh, terlaksana dengan lancar sampai nanti selesai dan selesai. Sesuai target yang sudah uh, ditargetkan oleh dinas kesehatan. Terima kasih, saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Ina. Uh, ini metodenya, metode rapid, ya, Bunda. Metode rapid jadi ini sangat cepat, ya. Uh, rapid ada swab antigennya, metode rapid juga. Uh, tes IP nya juga, mode uh, apa? Rapid gitu juga ya Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Gaya Patriot Bang Jami, Bang Jami Ya, boleh silakan naik Waktu dan tempat saya persilakan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat Ibu dari PKM Purnas 2 Dan teman-teman dinas yang sebagainya, SKPD Yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu Teman-teman kayak Terima kasih yang saya banggakan dan seluruh masyarakat Kota Bekasi Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama Mengulangi sekaligus mengomentari hari ini adalah hari Oh mohon ma maaf 1 Desember adalah hari Aidsa Dunia Tapi kami majukan ke hari Minggu Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu trigger Suatu pecitan buat kita semua Dan informasi ulang Hari ini Gaya Patriot Bekasi bekerja sama dengan PKM Purnas II mengadakan tes HIV serta tes antigen gratis buat masyarakat Bekasi. Jadi itu saja, mari sama-sama kita manfaatkan, mari sama-sama kita datangi bud yang memang sekali lagi gratis, gratis, gratis, gratis buat kita semua. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk. Uh... Yang terhormat uh, para satpol pp bisa yang ingin tes hiv secara gratis bisa langsung temui ibu di belakang ya. Oke okay, acara selanjutnya. Selanjutnya pembagian pita tanda solidaritas sekalian sekaligus uh, mengajak uh, masyarakat umum semua untuk tes ya teman-teman bisa dibantu, dibantu untuk pembagian pita merahnya nanti pejalan kaki oh. bunda terima kasih ya bun <laughs> bisa makasih dokumentasinya kita nanti akan uh, akan uh, mengajak teman-teman masyarakat semua untuk tes gratis oke okay, kakak uh, gimana sih pendapat kakak nih di masa pandemi ini uh, untuk cek kesehatan itu, kayak gimana sih? wah, kalau menurut aku cek kesehatan itu penting banget penting banget, karena kita biar tahu kadar kondisi badan kita bagaimana satu, apalagi yang kita yang tidak berhubungan sehat, itu pasti harus wajib wajib banget untuk visit dari per 3 bulan ya, jadi kita harus wajib dari hepatitisnya, dari G.O. nya dari spilisnya, pokoknya semuanya harus wajib karena kita sayang sama diri kita, ya pasti harus ke wah kakak, kakak Zai ini sangat-sangat punya apa ya informasi banyak banget untuk mengenai kesehatan gimana kalau kita sematkan uh, sebagai duta HIV Kota Bekasi <laughs> kita sematkan dulu ya tanda solidaritas ini ya, maaf ya kak ya, ya. oke okay, kak bisa lanjut bisa langsung? oke, okay. okay. kita setting dulu ya ini ya jadi mau join boleh jadi ini jadi kita lebih stretching sebelum kita visiti mungkin nanti ada ya jadi kita bisa pemanasan dulu biar menyenangkan sehatkan badan kita ya, ya. <laughs> oke okay, okay. kita masih kuat lagi ya oke okay, boleh Simpan. Hah, oke. Oh aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya uh, ini bisa orang umum, cewek-cewek uh, atau cowok untuk untuk visi itu bisa, gimana? Ini untuk semua kalangan ya. Kita nggak menargetkan uh, itu cowok atau cewek gitu ya. Semua umur bisa gitu. Yang penting uh, mereka mempunyai identitas sebagai keluarga negaraan kayak gitu kak. Iya. Nah, untuk batas usianya bisa 18 tahun ke atas gitu ya kak. Ya kayak gitu. Jadi uh, tema kali ini kita uh, akhiri air jika HIV untuk akses untuk semua orang kayak gitu. Jadi kita nggak menargetkan uh, kaum beresiko kah, atau uh, mempunyai faktor-faktor keturunan dari orang yang HIV Nah, jadi kita di sini untuk memperingati sekaligus uh, tanda solidaritas kita mengenai orang-orang yang sudah terpapar HIV dan juga Uh, memperingati orang-orang yang telah meninggal akibat AIDS kayak gitu ya Jadi bukan si HIV-nya nih yang membunuh gitu kan Jadi penyakit penyertanya gitu Yang menyebabkan si HIV AIDS itu kayak gitu Kan kita atas bagi orang awam nih ya kan Orang awam, awam. mengatakan Wah, Wah. Kenapa, kenapa sih kok bisa terjadinya HIV Itu, itu kenapa itu. gitu nah begini ya kanza perlu diketahui juga orang yang uh, terpapar HIV ini karena ada beberapa faktor resiko yang pertama dari faktor pengguna seksual yang gantian, gak pakai pengaman ingat gak pakai pengaman ya lalu juga bergantian menggunakan jarum suntik jarum suntik secara uh, bersamaan gitu ya dalam waktu uh, bersamaan kayak gitu yang kedua dari faktor keturunan yang ketiga dari faktor keturunan kayak gitu dan juga dari uh, faktor keturunan kayak gitu, jadi orang tua yang udah positif, lalu menurunin ke anak dengan proses lahir secara normal kayak gitu ya kak. Nah, kak juga punya informasi kan. Nah, iya. Di mana sih kak? Kalau misalkan kata tuh di Jakarta, Jakarta kan ya? Pesawat itu di mana kira-kira? Oke, kalau mau itu bisa di St. Bukismas, bisa di poliklinik atau di rumah sakit. yang berurusan dengan yayasan ya. Pokoknya intinya. Jadi jangan takut. Kalau misalnya kita udah ada obatnya, bukan obat. Jadi hanya untuk eh, apa menekan eh, imunnya. Jadi itu ada. Jadi jangan takut. Itu gratis ya? Gratis. Jadi pokoknya jangan malu, jangan takut, harus memberanikan diri. Apalagi kita udah berhubungan dengan resiko ya. Betul. Oke, okay, sekali lagi aku mau nanya lagi nih. Satu lagi nih. Maaf. Kira-kira hmm, kalau yang mau daftar ke sini itu syaratnya sih KTP ktp aja, jadikan selain Rote-KTP, apalagi? Nah, buat teman-teman, sebetulnya ini ha, perlu diketahui tes HIP itu senasional dari ujung sampai, uh, dari Sabang sampai Merauke, sampai ujung yangat sampai Pulau Rote, gratis ya untuk tes HIP, karena memang senasional gitu kan, uh, yang penting mempunyai kependudukan gitu. Kalaupun tidak punya KTP, ini bisa loh kak. Nah, bisa sebenarnya kita tinggal punya SKTM atau kita terdaftar dengan Dinsos atau Dinas uh, Sosial gitu ya. Nanti kita bisa ini ya, bisa bekerja sama dengan Dinsos, uh, Kabupaten Terkait kayak gitu. Nah, gitu kan? aduh Buka masker dulu kali ya. Ini uh, enggak banget. <laughs> Amazing banget pokoknya ya. Kanzai ini aku uh, boleh tanya-tanya kanzai gak sih? Di dunia per, -per gitu ya. Aa. Uh -uh. Uh, gimana uh, apa ya gimana sih kakak untuk menerobos uh, bisa masuk ke dunia tarik suara gitu sampai-sampai uh, dalam ajang itu loh bintang pantura ya bintang pantura 4 ya kan? ya ampun uh, jadi uh, gimana sih kak? ceritain dong gimana suksesnya bisa menuju uh, apa ya rekaman kayak gitu yang pasti pertama kita ke audisi. Lewat email, audisi lewat email, akhirnya kita dipanggil, ya kita ngantri tuh sampai ribuan orang ya kan, dari semua daerah Masuk saya ngambil dari Sidoarjo, Jawa Timur Akhirnya, ya Alhamdulillah, ya. saya masuk di Sepuluh Besar uh, Akhirnya direkam sama Raja Wali Rekor Yang sekarang lagi buat single lagu, yang apa salahku nantilah satu saat nanti kita bawakan ya, Kalau emang benar kita mau nyanyi dong hari ini ya Iya, ya. kita nyanyi mau joget, kita bersama-sama di sini ya, ya. Sekuntung mawar merah Yang kau berikan kepadaku Di malam itu Ku mengerti apa maksudmu Sampai Sama kini ku sembah. Bunga Pemberian darimu di malam itu, tuh melihat apa maksudnya? Uh, hey. Yang boleh yang boleh di sini, mau cerita boleh, yang opsi itu juga boleh, gratis boleh. ya. Satu tanda cinta Yang berarti bahwa Kau cinta padaku Dengan senang hati ku terima cintamu Karena aku juga Cinta kepadamu Bunga mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku dengan dengan senang hati menerima cintamu karena karena aku juga suka kepadamu Oh bahagia dua hati telah berpadu. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk warga Bekasi, yuk cepat-cepat kita periksakan apalagi keadaan seperti ini. Jadi penting banget kita untuk usahakan diri kita. Kita di City itu baik penting banget. Di situ ada sekali ada untuk pengaturan HIV-nya, begitu tentang swab antigen anti juga. Pokoknya kita harus sayang sama diri kita karena hanya diri kita yang melindungi. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. ya tentang HIV. Nah, untuk HIV itu sendiri ini, tadi sudah dijelaskan. Oh, HIV itu tentang virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, pengobatannya itu sampai sekarang untuk HIV itu sudah ada obatnya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh lagi. Nah, obatnya itu diminum sehari sekali. Untuk teman-teman yang memang tesnya positif Nah, kebetulan saat ini kita sedang ada acara untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Untuk ibu-ibu atau kakak-kakak, bapak-bapak yang sedang jalan-jalan di sini bisa mampir sebentar di tenda kita. Tendanya ada di dalam. Untuk mengetahui tes HIV. Karena sampai saat ini Orang-orang uh, yang sudah terkena HIV itu jumlahnya sudah cukup banyak dan semakin meningkat Salah satu penularannya adalah mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah terjadi trauma Trauma di tangan entah ketusuk jarum, entah kena darah atau pernah ditransfusi Dalam arti menerima darah dari orang lain nah itu kalau menerima darahnya di transfusinya bukan melalui uh, layanan kesehatan yang terpercaya mungkin aja antara satu dari sekian orang itu menderita hiv nah itu penularannya salah satunya dari transfusi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak atau teteh yang di sini Pernah mengalami pengalaman hal seperti itu bisa dicek biar nggak penasaran. Ini kemarin saya dapat rantus darah atau kena tertusuk darah, kena teman-teman yang lain yang sedang luka. Nah itu coba aja dicek. Mumpung ada pemeriksaan gratis di sini karena pemeriksaan itu kalau di Kota Bekasi memang ada di Puskesmas. Nah saat ini tinggal melangkah sedikit ke dalam. Yang mau periksa tes HIV silahkan aja ke dalam Atau mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang HIV atau AIDS juga boleh Main-main ke tenda kita yang ada di dalam